Kita tahu dulu teori dasarnya, ya ikatan kimia tuh Sebelum kita ke soal nah, kata dasarnya dulu, Kali ikat tuh artinya apa ikat artinya dah. Nah jadi yang tidak mengikatnya apa kimia kimianya Aduh yang namanya molekul molekulnya atau unsur nyawa jadi yang ikatnya lagi apa? Nah, yang ikatnya adalah elektron tidak? Nah, cuman elektron itu kaget, ada dua kemungkinan, ya? Bisa dia lepas sama nangkep, bisa dia penggunaan bersama. ya. Jadi kakek, jenisnya itu ada pembagiannya adalah ion dan kovalen. Ya. Ini kalau di intramolekul. Ya. Ada juga kayak sebenarnya intermolekul. Ya. Nah ini dia jadi da, intramolekuler ini. Ada yang underwall gitu. Belum, ya. Eh? Nah, ini kalau Kakak memang ikatan kimia yang intramolekul kelas 1 ini yang kelas 2. Kakak sebenarnya kakak ada ikatan hidrogen, Nah, itu good to know baik dulu. Kakak kita perdalam kalau memang ada dijelasin gurunya, ya. Yeah. Dipol-dipol. Nah, itu, ya. Yeah. Nah, sekarang yang nak kita perdalam adalah ion dan kovalen. Kalau ion ini pasti ada yang lepas dan nangkap. Ya. Yang melepas itu biasanya yang logam. Logam itu golongan 1 sampai 3, ya. Nah, itu di SPU, ya. Kalau yang nangkap itu otomatis. Nah, kalau yang melepas ini berarti jadi ion Sitip. Sitip. Kalau dia nangkap dia jadi ion negatif. Ini biasanya non-logam, ya. Nah. Biasanya 6-8, 6-7, ya. 5 bisa, ya. Pospor, ya. Nah, kalau kovalen, ku, atas dasar, kata dasarnya ku. Ku itu artinya apa? Ku sama valen. Nah, dua, dua kata nih, bukan via valen, yaudah ini artinya apa, Mel? Ko itu bersa bersama ya. Nah, valen itu artinya elektron ter luar. Jadi elektron terluarnya dipakai bersama-sama. Nah, kurang lebih ini konsep dasarnya, ya. ini. Dari main mapping ini. Jadi, kamu minimal ujian harus di kepala. Aduh itu. ya. Nah. Jadi, baru kan? Nah, ini bisa kan tadi. Apa, Mil? Coba ulangi, Mil. Ikatan IAN apa? Definisinya? Ikatan IAN. Yang ada nangkep, ada lepas. Betul, ya. Eh. Yang nangkep tadi sih logam, yang nangkap Gimana? logam, ya. ya. Nah, kalau nangkap dia jadi anion kan, negatif, beh. Ya. Kalau lepas, ya. melepas, jadi kation, positif. Nah, kalau kovalen dia biasanya ko tadi apa bersama valen artinya elektron terluar ya. Yeah. Jadi yeah. penggunaan elektron valensi. Iya valensi itu ialah yang terluar bersama-sama. Biasanya ini pada nonlogam. Ya. Nah, kalau kovalen koordinasi, koordinasi ini hanya satu atom yang menyumbang PEI, pasangan elektron ikatan. Contohnya sebenarnya di NH4CL, N2 Adolimo, Nah, dia harus ada nak diikat sama H 4 eh? ekor. dia sebenarnya limo limo dia perlu tambahan cuman tiga ikok hidrogen sudah oktet dah tapi karena dipaksa dia menjadi empat ekor eh. nah H ini terpaksa melepas dia menjadi positif nah eh jadi kaget masuk si Cl ya nah nh 4 plus ini jadi ya nah ditambah cl min nah jadi kaget nh 4 cl ini contoh kovalin koordinasi beda jadi dia yang menyumbang cuman kaget kalau kalian simbol ke itu n dia ada panah ya ke h yang dipucuknya tuh beda dengan yang kanan kiri sama bawah itu garis biasa, Ini yang namanya koordinasi, ya. Beda dengan kalau misalnya kovalen NH3 tadi. Nah, dia tidak kate panah ke pucuknya. Dia H maupun N sama-sama menyumbang pasangan elektron valensi, ya. Nah, kalau ikatan logam ini dia pada sesama atau unsur logam ya. nah contohnya ikatan pada aluminium besi ya sama sejenis ya. satu unsur ya. nah, itu teori ringkas well gitu, kamu boleh improvisasi ya tidak usah diapal sama persis dan mana tapi inti-intinya tahu keywordnya ya nah itu hmm mengenai ikatan ya. Nah, nomor 2, baca mil Soalnya Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya? Nah, ini aluminium nomor atom 13. Kalau 13 kan kita uraikan jadi 283. ya. 2 di kulit K, kulit pertama di kulit kedua L ada delapan kulit M-nya ada tiga. Nah kalau tiga ini untuk mencapai oktet dia butuh 5, limo ya kalau ditambah. Sementara dia kalau nak dibuang langsung oktet di L. Jadi dia cenderung melepas ya, melepas tiga elektron di M. Jadi jadilah Al 3+. plus. Ya. Nah kalau kalium dia dua delapan delapan satu ya. Benar kan, 2 tambah taman 10, 10 tambah 8 18 18, 11, 19, 19, dia 19, 19, 19, Biar 19, 19, M. 19, 19, 19, 19, 19, ya 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, penuh kulit yang terluar, nah itu teorinya. Penuh tuh, oktet itu artinya bahasa Latin dari delah, pan. Nah ada pengecualian nih, eh? kalau hidrogen dia duplet, karena hidrogen tuh dia cuman kulit Ka kabel tuh kan kulit pertama, dia maksimal dua elektron nih. Eh? duplet duo, ya ini pengecualian dewe aneh nyeleneh dewe hidrogen nah itu ya jadi tahu dulu definisi stabil kalau dia kulit terluarnya penuh dengan elektron ya. nah itu teorinya nah, bingung gak ini nomor 2 ada yang tanya gak aman nih ya. lanjut wa dulu ya Nah nomor tiga coba si Davi baca. Zaki biar ada, oh, -da -da -da. Daffy biar. Lajulah, Nomor tiga ya? Ayo. Tentukan unsur di bawah ini termasuk ikatan ion atau ikatan kovalen. Jelaskan. Oke. Okay. Kalium oksida. Kalium itu. Tadi. Dia golongan 1A. Ya. Jadi kalian harus tahu. Ini golongan 1A. Nah kalau oksida ini, oksigen. Golongan 6. 1. Untuk menjadi 8. Bisa dia melepas kok Jadi K+. Kalau oksida nih O2 min. Jadi dia nih Lambangnya kaya K2 eh ya. 2k plus ditambah o2 min jadi ini termasuk ion ya. kalau asam sulfat asem sulfat tuh nah ini memang harus hafalan nih H2s4 ini 2h plus tambah SO4 2 min nah ini seolah-olah ada ion positif dan negatif tapi kalian harus hafal bahwa Hs dan u ini sama-sama non logamnyaeloh jadi oleh non logam enggak lo dia termasuk kovalen. Nah, kovalen tapi jenis kalau ada dia ion polare ada kutub deh. kutub positif dan negatif. kalian belajar baterai, simpir dulu. Jadi kalau S4 tuh kayak digambar ini. S sulfur tuh golongan 6 eh Nah. Jadi kayak diikat sama oksigen. Empat ikok. Nah, nak ditaruh di mana oxygen Ya. Yeah. Pertama, kita taruh. pucuk Nah. Yang kedua. Nah, ini O. Ini O. Nah, ini tiga eh. Nah, bolehlah ditambah ikut lagi. Nah. Nah, ini jadi kakek sebenarnya masih butuh sikok lagi. Tiga hikok O ini. Kalau yang pucuk, tarak aman. Nah, jadi itulah kakek yang ini diisi. Ini sebenarnya namanya resonansi. ya yeah. Jadi dia aman, stabil. Nah, kakek yang ini diisi sama hidrogen. Nah, itulah. Jadi h 2 So nya 4, ya. nah itu ya jadi asam sulfat ya. Inilah yang ikatan kovalen struktur Lewisnya. Oke, kalau kloroform, kloroform tuh ini formalin ya. Nah jadi dia ada rumus molekulnya ya, kloroform ya rumus molekul kloroform itu Betul, kloroform no. nah trikloro eh CHCl 3 nah jadi kalian etil klorida ada tuh ya nama lainnya ini untuk pengawet mayat ini ya yeah. kalau inilah dia kovalen itu kalau di gambar ke CHCl3 itu C itu nah berikatan dengan 3Cl C H. Ya, nah ini jadi kalian tuh memang harus hafal. C itu golongan karbon eh ya. karbon tuh 4A. Ya. Klorinnya golongan 7A, 7A jadi untuk oktet butuh cuma Siko, kok hidrogen golongan satu, ya. Nah yang S tadi harus hafal, S 6A golongannya, Oksigen 6 eh. Nah banyak jadi memang yang nak dia hafal eh. yang periodik itu. Tapi Pak Sujian boleh, paca gak mil G.Mil? periodik, boleh tak oleh guru S.M.I. Nggak salah, nggak. Nggak tahu juga sih. Oke, kamu hafal kabar eh. yang penting tuh. Beberapa unsur penting. Nah, Pak, ter terserah kalian. Nak mangke aku tuh, eh, uh, keledainya cuman... Nih, no? yeah. misal kalau kalian... kalau bikin kreatif lah. Kalau nggak kayak tuh, ngampalnya Ini Golongan nih eh. satu A, peri, golongan... Pokoknya kan kita tuh tau ada namanya golongan sama periode. Yeah nah golongan itu yang kolom eh golongan sama periode nah periode satu golongan satu itu kalian nafal ke hidrogen eh. jadi kakek di bawahnya lina kalium taraklah. lah helina ke helina apa nih mana kakek, satu A, Besto 2 aih tigo 4 besto 5 6 7 8 8 8 kan. Nah, jadi H, He, 8 8 8 8 8 8 Nama. Akulah siap beasiswa, Beasiswa tuh bahasa Inggrisnya sekolah, ya. Nah, kalau kita tek ngapal ini eh, biar mudah. Besok minggu cari, ya, Boralga Galium. Nah, jadi kurang lebih, yaitu FCL, BR, IAT. Nah, ini yang sering juga, Henear, keren, Senon keboner negara Arab karena serangan nuklir. Nah. Ini beberapa yang penting ya. Nah, jadi kalian ngapain ya? 1 2 3 4 eh? 5 6 7 8. 9 10 11 12. 13 14 15 kan? Nah, kalian bikinlah ya, teknik-teknik jembatan keledai lain tidak apa-apa yang pokoknya mudah diingat, eh. Ya. Nah ini, kalau kakak tadi akhir akhir of nah itu, Kak langsung apal mati nih nih. Ya. Dua periode inilah yang penting loh, ya. Nah, itu, karena kita yang cak tadi kalau tidak tidak boleh jeng SPU tahu, ya. Kalau ada apal yang ini tadi karbon, sulfur, ya. Nah itu. Nah ini minimal diapalkan nih, Enggak tahu caranya Mak Mano ujian besok. Baca. Baca Ado. Ya, itu nyawa ini. Nah. Oke nomor 4. yaki coba. Baca. Gambarkan struktur lewis dari CH4 dan NEHA. Neha O3, tentukan pula apakah itu termasuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, atau ikatan kovalen koordinasi. Nah CH4 nih, berarti karbon, golongan berapa karbon tadi? Nah, ini Golongan M? Empat. Empat, jadi ada empat ekor yang terluarnya. Nah Kalau hidrogen, golongan? Berapa kini? Satu kan. Jadi dia butuh sikok ya. Nah inilah struktur lewisnya. Dia termasuk kovalentung. Tunggal. Ya. Nah kalau HNO3 ini baconya CH4 ini metana. Ya. Hidrokarbon kayak kalian belajar. Kalau HNO3 ini asam nitrat ya. Nah asam nitrat itu, pertama kita gambar dulu. Dia harus tahu dulu, sebenarnya kan diuraikan H plus tambah NO3 min. Ya. Nah NO3-nya itu cek mana? No? N itu kan, nah ap, kalau belum hafal juga nih, golongan li, limau. Ya. Jadi ada limoiko ekor atom terluar. Habis itu, nak dipasang sama oksigen oksigennya ada tiga ya oksigen ada tiga jadi kemungkinan pertama ada yang rangkap oksigen kan golongan 6 nah ini oksigen 8 ya nah, habis itu dia bakal nak ngiket sama samu dua ikok eh ya. dua ikok lagi oksigen pertama taruh ke kiri nah ini masih kurang sih kok oksigen yang di kanan ini yang di kiri taruh keluar, ditaruhkan ke juga. Nah, masih kurang sikok juga karena dia 6, kan. Nah, jadi Cak mano cara akalnya ini kita subsidi. Jadi, dia pindah ya. Nah, yang H plus ini tadi kita masuk ke di yang kanan. Nah, itu ya. Jadi, di sini sebenarnya kaget ada yang namanya ikatan kovalen. Nah ganti warna dulu. Ya yang pucuk ini kovalen rangkap. Nah kalau ini namanya resonansi ini. Nih. Nah resonansi ini. Termasuk kakek jadinya kovalen koordinasi. Nah tapi dia juga kakek ada ikatan kovalen tunggal. ya. Nah inilah ya ikatan kimia. Memang jadi harus hafal itu. Ya. Apal kelah. Kalau mana tekniknya misalnya auditorik ngapal ngoceh 110 kali lah. Sampai 10 kali, 13 kali lah ya. Oce yang tabel periodik tadi. Kalau males mulutnya ngerepet. Sambil disalin. ya, Salin berulang-ulang kali. Ya, biar hafal. Nah, itu ya. Karena dasar teorinya. Nah, ini variasi soal yang lain. Dia ya. ya, bisa kakek. cek nih, pasangan senyawa. Yang memenuhi aturan oktet. Kecuali apa? nah ini kalau UN tuh malam ini, ya levelnya, nah dia ini but to know ya. agak ambek, kagak ya, ambe. bahas di pertemuan selanjutnya, beh, nggak kabari be, ulangan besok jam ya, yeah. ini sebenarnya latihan ini, ya, yeah. nah, cso so so dua eh. nah variasi yang pilgannya. Kamil biasa ulangannya apa? Tipe soalnya? Tipe soalnya dia tuh kayak ulangan tulisan maco nggak? Misal lagi gurunya tuh nyebut ke HNO3, nah, aja aku harus nyari itu gambar struktur Lewisnya, tentu ke jenis ikatannya, habis itu tentu ke itu tuh polar atau non polar, habis itu bukti ke apa? Jawab itu. Oh, jadi bukan cak Pilgan, ya? Eh? yang misalnya di apa yang kuis apa itu bukan ya oke okay. berarti insya Allah cukup lah ya yang kakak bahas ke malam ini ada yang masih bingung ya. gak kaget apa lah ini yang pilgar nih kakak bahas di pertemuan selanjutnya be. apa ininya eh kalau ini terlalu analitik. Kakak Raso yang kalau yang menurut Cerito Kamil, insya Allah basic-basic cek ini dulu ujiannya. Ya. Masa kalian Cek SPU? Belum disuruh ngapal juga kan? Pernah gak ya Kamil disuruh setoran ngapalan yang cek ini misalnya? Nggak, nggak pernah. Belum pernah kan? Nah itulah. Kalau yang Cek soal UN ini ini mau tidak mau harus hafal yang Cek tadi tuh kan? Murai ke... yang terlalu kaget lah. Kita... Gitu. Bahas di pertemuan selanjutnya bae. Kalau semesteran masih mungkin ini untuk ya. Open, nah, gambar satu Lewis SO2 ini Nah, ini masih mungkin ini. SO2 tadi kan teorinya po S golongan 6. S ini 6A, oksigen juga 6A kan? Nah, ini. Nah, jadi kakek kalau nak kita gambar yang lewean dulu S-nya misalkan S-nya ada 6. Nah, dia butuh kanan kiri. Misalnya dari O, dari O. Nah, ini sebenarnya oksigen kan 6 nih. Dengan modelnya ini dia masih kurang 2 iko. Nah. Itu jadilah sebenarnya SO2- gitu. Kalau menurut aturan ionnya, ya. Jadi Cak mano dia biar Ida do apa tuh negatifnya itu dia justru kakek berpindah sebenarnya tuh ya nah kalau di sini pilihannya yang a ini sebenarnya ya. nah kalau yang lain sebenarnya masih mungkin yang yang lain eh ya. kita ada asumsi misalnya dia dipindah ke, nah, bergabung. Nah ini jadi kemungkinan dia sikonya tunggal, sikonya rangkap. Eh, ini ini sebenarnya namanya resonansi. Nah ini yang mungkin itu, kaget dia konjugasi eh, di B-nya. Nah, C dia, ya. Di, di yang kiri, konjugasi. Yang di kanannya rangkap. Nah, ini, eh ya. kovalen koordinasi tadi. Nah, kalau ini rangkap ya. Nah, kovalen rangkap. Nah, itu contohnya, ya. Yang kakak raso yang cerita tadi ini masih masuk akal keluar ya. Kayak itu ya. Ada yang masih bingung gak mil kira-kira? Yang masih cemas, aku materi yang cek mana lah pola-polanya? Kalau yang polar-polar tuh, mana sih yang non-polarnya? Oh polar non-polar, iya. Nah jadi kalau kovalen polar non-polar itu dia kita jingok Sebenarnya ke elektronegatifan ya. Nah, kalau kaget dia tuh dikasih contoh, ya. Nah, kalau misalnya dia tuh dia kembar, ya, atau tunggal, eh, ya. tidak KTPEB atau PEI. Nah, itu keywordnya Kalau nak nyari kovalen tadi. Kakak bikin sini. Dulu. Nah, kovalen nih. Ya. Jadi kalau menurut PIB-nya ada atau tidak, kalau ada PEB pasangan elektron bebas, ya polar. Ya, kalau dia tidak kati, dia menjadi non non polar. Ya. Nah, contoh kalau yang ada PEB, ini PEB ini pasangan elektron elektron bebas, ya nah pasangan elektron bebas contohnya CNH3 tadi N ini H H nah dia 3 kok dipasang ke tapi masih ada dua PEB nah ini PEB ya. jadi satu pasangan elektron bebas kalau yang non contohnya cak ini apa CO2 ya C itu kan ada empat dipakai kalau dia sama oksigen nah jadi kaget. dia rangkap tidak KTP PEB ya nah ini jadi rangkap dua dia nonpolar polar jadi kait kaitannya kayak ini kalau yang polar ini ada PEB dia jadi bisa jadi ion ya kalau ini tidak kata ion nah itu kaitannya kalau ion berarti dia bisa bermuatan listrik nah kalau ini dia jadi konduktor ya, kalau ada bisa memuatan listrik ini kan? kalau ini dia isolator, ya, penghambat tidak bisa menghantarkan listrik, bukan penghantar listrik ya. oke itu, ya. kurang lebih keyword-keyword itulah ingat tadi polar itu apa, artinya Kutub maksudnya yang jadi kutub apa? Kutub list listrik tadi. Sudah pernah kan belajar di SMP ada kutub listrik tuh, kutub positif, kutub negatif gitu ya, kan? Nah itu eh keywordnya tuh. Pengkutupannya adalah PEB, PEB ini sebenarnya teorinya menurut ke elektro negatif aneh, kekuatan suatu atom untuk menarik elektron mendekatinya, ya daya tarik. Nah, itu, ya. Oke, ada yang masih bingung nggak? Kira-kira apalagi lah, coba konsul ke dulu. 7 menit terakhir nih. Aman mil? Iya. Allah tinggal review we eh. Oke. Kalau nah ini. Siapa lagi? Tadi ada PR Alia ya. Yang persamaan kuadratnya ngerti ya. Yang tadi mana nih? Lockpert tidak samaan. Oh, udah. Kakak langsung bikin di sini ya. Di Excel. Kalau yang persamaan kuadrat tadi yang pagi tadi kakak bikinnya ya. Nah, yang ini ini, Kakak, pakai data langsung dari Excel. Ya, ini sebenarnya sekarang kurikulum anak SMP kelas 3 nih, Kakak. Ajari kemarin kalau dari SMP negeri, ya, Anda tahu kalau kalian SMP terpapar, ini. Kan? Kalau SMP PM belum diajari olehnya, ya, kalian PM-nya olehnya. Eh, nah, yang ini, Kakak, bikinnya pakai Excel ini. Nah, ya, kalian di rumah kaget buka web, pakai Excel ini ya yeah. nah ini fungsi kuadrat eh ini nyok. nah ini kaget <tuh> yeah. oke okay udah kakak eh uh, paham enggak lah ya tinggal review aja lah excellent ya ya lah enggak kakak sharein gak videonya ya oke okay.